Pernah ku tawarkan isi hatiku, tuh peradakan setiap luka hatimu. Pernah ku ungkap tuh milikimu. Kamu membisu apakah itu jawabmu? pernah Chim Terima kasih. come that we Hanya. Semua yang ku rasakan Semua yang ku rasakan tak mungkin dapat ku hapuskan Walau kau bersamanya menjalin kisah cintanya nyata Pernah terpikir untuk tinggalkan